Kita unboxing. Halo guys. Ini mainan murah. Kita unboxing. Kita unboxing. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, subscribe like, like, dan komen. Dan komen YouTube-nya. YouTube Oke okay guys, gitu doang. Adik kemana apa? Wah, Ini Ada banyak. guys. penuh satu guys. Mau beli, guys. Kita beli cuma tiga item. itu ya. Ada warna apa guys? Pink. Mana pink? Ada Warna pink. pink. Terus Blue Blue Eye color. Sama kuning Sama hitam Sama biru Ini apa dek Bright Dapat berapa Empat Oke okay, yuk kita buka guys Yang mana buka dulu guys Gak sini, luka sini. Luka sini. Luka. Okay, guys Gak sini guys Gak sini Kita buka Oke guys penampakannya ah, Ini kelembung ya tembak wow tuh, tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. ini guys tuh, apa dek plek juga dek itu dek ini, ini, ada ini blue ini kita pasang dulu ini baterai. Harus baterai baterainya apa kak? baterainya pakai A2 guys kita cari baterai dulu ya guys. ini varian gambarnya apa ini, warnanya ini. Guys? ini putar kalau oh ini putininya. Uh -uh. yuk pasang pasang dulu pasang, pasang dulu, dulu. Pasang Ayo, aku pasang. Uh -uh. ini adek pasang sini. Itu adek sih. bisa. Kok. yang ada poin-poinnya ini. kita pergi dulu ya guys mau nyari baterai hanya ini baterainya salah. halo guys jangan lupa jangan lupa pakai apa? apa itu pakai apa itu jangan masker. lupa pakai masker guys biar biar gak kena Corona dadah Halo guys kita, kita lagi pergi Halo. di mobil race ya. tunggu ya nanti kita pulang lagi ya. caranya, aku ya. caranya aku tidak tahu caranya aku tidak tahu dan subscribe Kenal, uh, subscribe, habis itu like dan komen. Dadah, dadah, kita turun, guys! Kita turun, guys! lagi cari baterai, kita, kita, pakai, kita pakai apa? Pakai apa itu? Masker, biar gak kena oh, corona. Oh nako, apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Biru, biru. Nah, satu lagi, lagi, lagi. Kita cek-cek om ya. Terlagi, terlagi. Terlagi, terlagi. Terlagi, om. lagi tuh. Ya, pulang. sampai rumah guys kita mau pasang ya oh buat tegangannya mm -hmm. ini kita dapat apa tembakannya kuat si barangnya oh ini pencetnya di sini nanti terus ini buat tutupnya dan dapat bubble sabunnya tiga baterai guys ayo kakak nakau bisa nggak pasang yang ada itunya, anunya tuang-tuangnya ditutupi. Di. Iya ya. Ini loh. Tahu tahu tahu. Nah, tau. kamu salah tadi. No babies. Oh ya benar babies, benar babies. Nah, gini. Pasang. Oke. Okay, terus. Hey, aku ini? sudah sampai mana? nah Oke. Okay, Kucob. Oh, ini nggak bisa. Iku balik ke sini. Ini nafasnya ini. Ih, masa kalah sama Dedek. Dedek udah finish. Oh sorry. Finish. Oke, okay. sini, sini, no no no no, no. Ini dulu. Uh, coba Udah Saatnya bermain Kita buka sini, Oke okay, kita tusuk Awas sini, aja sini, sini, sini, sini, ya sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, tusuk. ya nanti, ya. Kita buka Oke, satu aja kita ya guys. Ya, kita masukkan sini guys buat wadahnya oke okay. oke okay. ini punya aku karena okay. aku oh, abang ya oke okay. terus dalam mainnya guys adalah seperti ini guys tempel ah wuhu! kita main dulu lah ya guys tunggu keseruannya oke okay, bawa bawa kok udah topnya ada oke okay, guys kita main ada bisa tembak uhuh lagi Woohoo. banyak guys lagi kok ada happy happy happy nggak jawab dong happy happy Hanya 10000 aja udah bikin anak happy ya Ke atas ke atas ke atas ke atas enak Kebalik Bisa ayo cepet Jangan jauh-jauh lah Wuhuuu Nanti diberi linknya ya Untuk pembelian uh, Tembak bubble udah dulu ya guys udah dulu ya guys uh, tunggu channel berikutnya tunggu channel yang kedua bye bye bye bye, bye, bye